Yuk, teman-teman, kita buka kelasnya dalam doa ya. Hari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Hari, kami, hari ini kami akan mengerjakan praktikum untuk form dan juga PHP. Biar kami yang menolong kami, kami bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan menyelesaikannya tepat waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus, hanya di dalam melakukan itu selalu ya. Amin. Ya. Silahkan, teman-teman, boleh nyalakan kameranya. Kita dokumentasikan dulu pertemuan kita ya. Oke, okay, udah siap semua ya. Oke, okay. Lihat ke kamera semua, senyum. 3, 2, 1. Ini. Kemarin kan kita pakainya dollar get seperti ini. Jadi, eh, harus mau nggak mau, dia diprosesnya di patch yang berbeda. Kita coba pakai filter input. Jadi, dollar gate-nya ini diganti dengan filter input, teman-teman. Tapi nggak bisa langsung nyebutin nyebutin namenya seperti ini langsung. Dia harus pakai dalam kurung input post seperti ini. Nah kalau teman-teman coba, ini hasilnya bisa diproses di satu page yang sama. Jadi saya cuma punya file ini index.php, filenya index.php, kemudian ketika form ini diproses, masukkan nama, teman-teman kan main tugasnya nama depan, nama belakang, kemudian di submit menuliskan nama depannya siapa, nama belakangnya siapa. Nah, kalau di sini kita ganti pakai filter input sehingga bisa diproses di satu page yang sama, teman-teman. Gitu. Cuman syaratnya ketika mau ngeproses, kita perlu cek dulu variabelnya sudah di set atau belum. Ini pakainya iset. Seperti ini. Sambil teman-teman lihat ke layar, sambil dirubah juga boleh sih. Nah, nanti untuk praktiku saran sih udah nggak pakai yang ini lagi tapi langsung aja pakai filter input buat ngambil inputan dari user jadi filter input kurungnya kurung yang biasa kalau ini kan kotak ya input underscore pos koma panggil namenya, namenya itu nya itu dari sini mana nama nah namanya ini namenya ini dipanggil di sini sama seperti biasa nah seperti itu. Nanti ini variabelnya baru dipanggil untuk kita mau echo kemana nih nampilkannya. Echo nama terima kasih siapa? Nah silahkan dipanggil variabelnya. Tapi kalau untuk ambil inputnya pakailah filter underscore input pakai kurung input underscore post. Ini kalau pakai post. Misalnya teman-teman di sini pakainya get. Semua yang tulisannya post silahkan diganti pakai get seperti itu. Ini saya iseng tadi nyoba nyobain juga pakai ini ya, pakai tombol refresh segala. Teman-teman boleh cobain juga. Kalau seperti ini, nanti kita ngecek dulu kan. Kalau misalkan ada inputan dari user, kita akan tampilkan terima kasih namanya siapa? terima kasih Meliana. Atau kalau kosong, tombol sapinya dipencet-pencet. Ini if dan else ya teman-teman maka dia akan tampil tulisannya Anda belum mengisi data. Seperti itu. Nah ini cara ngeceknya kondisional di PHP kalau nulis IF itu seperti ini. IF. Boleh sambil dicobain silahkan ya teman-teman. Kondisional di PH, kalau ini kan ambil inputan sudah ya, yang kemarin ini, kemudian yang hari ini, coba pakai yang filter input. Kalau kondisional seperti ini, itu if itu kan untuk jika jika ada kondisi tertentu, maka makanya itu pakai kurawal, lakukan sesuatu. Nah kondisi yang harus dipenuhi di sini, kalau untuk kasus ini. Kita ngecek dulu pakai iset. Ini fungsi di PHP buat ngecek apakah variabelnya sudah diset atau belum. Ditulis iset, kemudian ambil. Apa yang mau diceknya? Yang mau dicek adalah variabel nama satu. Yang ini ya, inputan dari nama. Kita mau cek. Berarti ini adalah kondisi yang ditaruh di sini. Jika kondisi tertentu, maka apa yang mau dilakukan dicatat di sini. Bagian ini. Kalau di kasus yang kodingan saya ini, jika kondisi iset nama ini ada ya udah di maka ada pengecekan lagi. Jika nama satu tidak sama dengan kosong, tampilkan tulisan terima kasih siapa namanya sesuai dengan variabel atau inputannya yang ada di variabel ini. Kalau else itu kondisinya atau jadi ada if dan else. Tapi kalau di PHP enggak ada tulisan dannya langsung if terus else. Jika kondisinya ini atau kondisinya ini. Jadi pas di bagian ini tuh dibaca kalau oh, Jika kondisinya namanya tidak kosong, tampilkan terima kasih nama siapa. Atau kalau dia kosong, kondisinya memenuhi kosong ini ya, kondisi benarnya kosong, maka dia akan nampilin tulisan Anda belum mengisi data. Seperti itu. Nah, ini saya iseng satu lagi saya bikin tombol ya. Value-nya uh, refresh. Kemudian saya uh, proses. Kalau misalkan tombol refresh tersebut dipencet, kita akan refresh halamannya. Jadi nanti semua isiannya bersih, semua uh, notif yang tadinya ada terima kasih nama ini bisa bersih dalam 0 detik gitu ya. Ada, ada ketentuannya. Kalau di sini teman-teman mau tulis 3 atau 30 atau Berapa sekian detik. Nah ini kontennya ini menunjukkan waktu kita nge-refreshnya berapa lama. Seperti itu. Jadi ada kondisional sedikit diperkenalkan ya. If then else. <tuh> seperti itu. Sebelum ke soal praktikum, kayaknya mending dicoba dulu deh teman-teman ya. Untuk uh, untuk filter inputnya. Jadi inputnya kita cek pakai filter input. Pakai iset. E seperti itu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak, teman-teman? Jadi yang kemarin kalau mau ada. di komen komen aja seperti itu. Ya silakan Brian. Oh, nah ya Pak. Kalau di BSP, ada else if enggak? Ada, ada else if. Kalau nah. else if itu berarti eh, jika kondisi sesuatu atau jika sesuatu atau kondisi yang terakhir. Ada, ada else if. Oke, okay, terima kasih. Kalau di kasus ini enggak ya. Jika ini, atau ini kalau punya saya. Kalau mau pakai else if juga ada. Berarti itu ada kondisi lagi. Biasanya untuk banyak. Jadi if apa, else if apa, else if apa, else if apa, baru terakhir else. seperti itu. Jadi ini kayak ngomong sih teman-teman. Kalau ngoding itu kayak ngomong ya. Nanti kalau teman-teman belajar basis data juga sama. Ketika kita ngasih like sesuatu, Nge-query no sesuatu itu kayak ngomong, kayak nerjemahin. Cuman memang ini eh, dalam bahasa Inggris sih. Jadi if itu berarti jika kondisi dikasih di dalam kurung, kemudian apa yang harus terjadi untuk kondisi tersebut pakai kurawal seperti itu. Kalau bahasa pemrograman beda lagi ya. Secara konsep if dan else-nya mah sama aja, cuman penulisannya yang teman-teman harus ikutin aturan dari bahasa pemrograman itu. Itu sih teman-teman. Ya, silahkan dicoba-coba untuk kondisi if dan else-nya. Kalau ini mau langsung, begitu eh, tidak memenuhi langsung refresh, ya silahkan aja. Berarti kondisi yang echo, metadata-nya ini nge-refresh-nya di bagian sebelah sini. Silahkan dicoba dulu, ya teman-teman. Kalau yang pengen ngintip, boleh ke GitLab, ya silahkan. Kalau mau ngebenerin dari codingan yang kemarin juga boleh. Saya Michael. Michael, Michael. Kalau soal praktikum yang minggu lalu, apakah baik Al? Soal praktikum yang minggu lalu yang silahkan dikerjakan, itu semuanya ngerjain kan ya? Baik, sip. Kalau mengerjakan, berarti nanti soal praktikum nomor satu, teman-teman akan kebantu lebih cepat sih ya, karena udah dikerjain. Oke, sambil teman-teman ngerjain ini soal yang hari ini. Hmm. Sudah saya pack di satu ini ini satu drive folder Silahkan teman-teman Boleh dilihat di chat Zoom Jadi nanti ada dua soal teman-teman Yang dikerjakan di Kelas ini harusnya selesai sih sebelum setengah tiga ya. Saya juga create breakout Oke, okay, silahkan Sam. Oke okay, teman-teman, saya sering masuk ya. Um, diingetin lagi teman-teman, pengumpulan kita classroom majib ada. Dan sertakan nama NRP di komentar ya pada setiap halnya. Yang pertama, um, ini, Minion ya. Uh, kerja Minion ini kalian dapat dari mana? Kalian dapat dari tugasnya yang minggu lalu ya, Cik? Uh, dapat tugasnya minggu lalu, di-copy aja, terus nanti di-paste di halaman webnya. Uh, mungkin aku akan sedikit membantu kalian, biar kalian ada bayangan. Coba aku minta partisipasinya teman-teman buat jawab pertanyaan gue ya. Kalau ada kayak gini, kira-kira, Uh, butuh berapa halaman teman-teman? dua. Butuh berapa, file, butuh, butuh berapa file? butuh berapa ya. file? ayo. untuk minionnya sendiri kok atau dengan? Uh, dua-duanya. apa main formnya? ya butuh halaman. Lebih enak dua file, sih, kok? Oke, benar. Kita bikin dua file, ya. Uh, Ntar aku buka codingan dulu hmm. Oke, kita bikin dua file. Kita uh, karena di sini ada dua halaman ini. Dan aku anggap yang PHP cuma satu halaman ini ya. Jadi di sini kita pakai halaman satu HTML, satu lagi PHP. Kita bikin dua halaman. Index.html sama PHP itu siapa sih? Proses ya? Proses. Proses aja biar gampang. Ah. Oke. Okay. Jadi ada index html dan proses proses PHP tidak saya amankan ini. kalau kayak gini berarti pakai okay, apa teman-teman? Pakai form kok. Oke, okay, pakai form. Pakai form tapi aku maunya ini di dalam ini harus rapi kayak gini. Jadi um, apa titik keduanya ini tuh satu garis ini loh. Ini pakai apa kira-kira? Pakai table kok. Oke, okay, benar. Table ya di dalam table ada cara sama TD ya Oke TR-TD. cara pertama warna baju ini ini aku anggap uh, buat ini yang dulu aja ya apa ini aja dulu biar cepet terus yang kedua ini berarti karena di TD1 ini aku mau warna doang di TD2 ini maka biar rapi titik duanya dimasukin di TD yang kedua berarti Aku bikin tadi lagi baru. Yang kedua, selanjutnya baru aku bikin inputan. Oke, bikin inputan ini ya. Hmm, inputan ini nanti di sini disamain aja sama yang kayak kalian kemarin tuh apa eh, yang kalian bikin nama itu. Inputannya di sini. Terus yang kedua, otomatis di action ini kita harus bikin ini di proses PHP. Benar nggak? Oke, okay. sudah masuk nih di proses PHP, berarti nanti ketika kalian memasukkan inputan ini, nanti akan masuk ke langsung proses PHP. Ini, sampai sini paham dulu nggak? Oke, okay, ada pertanyaan paham ya? Oke, okay. jadi itu habis itu di proses PHP ini, berarti kalian pertama-tama harus terus ngelakuin apa dulu nih bikin apa dulu variabel variabel untuk inputnya untuk hasil inputnya gitu untuk apa inputnya yang okay, baju itu bisa. Kan ada warna baju oke okay, benar. aku bikin warna uh, aku bikin salah satu aja ya panas abis itu pakai apa yang hari diajarin sama Cimyani filter input oke okay, filter input filter input dalamnya filter input ada input input, input post aja. ya kemudian sini itu nama di sininya sama yang kayak kemarin apa eh in, oh, jangan prosesin sama yang kayak kemarin kalian ajarin ini benar kan It's teman -teman. Benar, ini benar, ya, kok benar Tapi masalahnya adalah kita ingin agar ketika proses ini diklik maka baru menampilkan minuman ini. Benarkan, Berarti kita perlu bikin tombol button ini. Button ini kemarin di sini pakai apa sih di sini? Pakai input? Submit. Ini kemarin Saya button. ini ya. Di button ini jangan lupa kasih name. Sebenarnya bisa juga ya teman-teman. Submit sama button. Tapi kalau button tuh yang masih bisa kita otak-atik. Jadi seolah-olah kita bukan oh, iya. ya. <laughs> Oke. Bisa pakai submit. Tergantung name sih sebetulnya. Jadi kuncinya hmm. di name-nya ya teman-teman. Oke berarti kita mau agar nanti ketika ini button ini maka baru dimulailah proses PHP-nya bener nggak? Nah berarti sama yang tadi diajari sama Cimyandi pakai apa berarti? Pakai isset e ya lo. Oke full isset. E isset e di dalam isset e di sini di sini kan harusnya kita mendeklarasikan nama variabelnya kan? atau kita memanggil ini kan. Ketika proses ini diklik, maka dia baru memunculkan ini, benar nggak? Nah, maka dari itu sebelumnya kita harus bikin variabel dulu buat inputan ini. Benar? Kita bikin variabel inputan ini. Anggap aja kita namanya dia, maaf. Proses. Proses pakai apa lagi tadi? Filter input Oh proses ini, gambar kan bener, bener kan? Ketika ini diklik, maka berarti ini prosesnya masuk di if isetnya. Ini bener kan? Bener kan sampai sini? Nah, sampai sini dulu, ada yang bingung kok. Nah, ketika ini baterin diklik bisa, di ketika diklik proses ini, maka dia akan uh, langsung memproses ada warna kayak gini, bener nggak? Ada namanya variable warna. Variable warna ini fungsinya nanti apa? Untuk mengubah warna yang di minion kalian menjadi warna yang diminta ini, bener kan? Kan kalau kalian kemarin itu logiknya adalah Kalian ada hmm, ada apa? Ada form. habis itu ketika nanti kalian masukin, nanti eh nya kan akan muncul hmm, X itu kan, benar nggak? Yang kita mau adalah berarti kan kita bagaimana mendapatkan variabel ini, mendapatkan inputannya ini apa? Caranya adalah memasukkannya ke dalam variabel. Nah, berarti kan kita udah dapat nih. Kalau ini, misalnya, kita echo, echo ini warna, oke, eh, nggak pake ini, apa, echo warna gini, maka dia akan menampilkan apa yang di inputannya ini. Nah, tapi kan kita nggak mau cuma echo doang. Ini di sini perintahnya adalah hasil setelah warna diisi warna minion, ada sebagai berikut kayak gini. Jadi ini kita mau pakai apa? Mau pakai tampilan ini tuh tampilannya pakai apa? Tampilannya adalah uh, sama seperti tugas kemarin kalian kan diminta buat bikin minion kan? Ini bisa ngasih -ngasih. Ini Bisa. Ya kan. Di sini bagian kalian diminta buat bikin minion itu kan formatnya html. Bisa aja nih teman-teman, teman-teman masukin aja format html di php. Yang penting jangan lupa ada de declare ini. Tab HTML ada macam-macam ini di dalamnya sama kayak kemarin buat kalian maskin warna-warnanya juga sama yang yang mau langsung aku skip jadi intinya adalah ketika kalian mengganti warna di sini kan kalian kemarin minion kan harusnya pakai warna pakai warna background color kan maka bg color sama dengan, ini berarti apa? Mari bisa jawab? Post warna Gimana? Eh, dolar warna. Gimana? Sorry, billy. dollar dolar warna. Dolar warna. warna, benar. Tapi kalau dolar warna aja, maka dia nggak bisa muncul. Berarti harus. Untuk mengaprint warna tadi pakai apa? Eko. Kan? Nah benar. Eho pakai Eho. Um, tapi di sini kan formatnya PHP. Berarti di sini kita harus declare dulu dong. Declare dulu bahwa oh ini aku mau mau menam, apa mau memproses sebuah proses PHP. Maka di declare dulu nih, oh bawa ini tuh prosesnya PHP toh, kayak gini, PHP setelah itu kita ya, like, oh ini, kita nampaknya kayak gini, Gini, gini ya, jadi logiknya adalah, kalian bikin dulu form ini, jangan lupa kasih name, bisa juga kalian apa jangan lupa kasih buttonnya button, atau submitnya, jangan lupa juga dikasih name. Setelah itu kalian declare semua name ini biar bisa ditabung di variable. Ketika proses ini diklik, if iset variable proses diklik maka dia akan memproses nih. Oh aku akan mendapatkan warna ini. Ketika aku sudah mendapatkan warna ini, maka aku akan mengeluarkannya di mana? Mengeluarkannya di background color ini. Tapi jangan lupa di declare PHP ya. ini untuk nomor satu gini, ada yang bertanya dulu nggak? Kurang lebih nanti alurnya seperti ini. Menanya kok? Mm -hmm. Itu coba uh, lihat PDFnya dong, bentar. Mm -hmm. nah, ini. ini kan, dia cuma ngambil warna yang kita pengen, kan? Gitu kan? Mm -hmm. Berarti itu cara kita ngambil info dari si Apanya? Pokoknya ya, dari kan itu ada gambar awalnya tuh, misalnya mau ambil warna kuningnya nih. Terus nanti, cara ambil warna kuningnya dari file awalnya itu gimana sih? Kan, cuma ganti satu warna gitu aja, kan? ganti satu warna semacam warna minion sama warna baju Oh enggak. akan muncul Martin kan nanti begitu tombol ini dipencet yang muncul yang bawah tin ini cuman oh. contoh ngasih tahu awalnya kan Oh jadi ya, cuman... ini ini kan awal awal kalian itu bikin minionnya kan mari. kayak gini kan hmm. Oh jadi cuma untuk baju minionnya aja sih kepala dan minion dan bajunya Baju hmm. Oh, minyak. Oh, oke. Okay. Uh, uh, aku mungkin... Ada dia. Dijalanin dulu ini gitu. Ya? Oh, ini bener. Aku nyalain SMP dulu ya. Mungkin itu nangkapnya jadi kelihatannya kayak dua gambar berubah enggak sih? Yang atas mm -hmm. mah. Tugas yang minggu lalu maksudnya. Oke, aku tolong dibantu. Ada yang bisa nyebutin URL-nya enggak? localhost localhost slash uh, tadi di ada folder ini? folder x1 1, uh, benar terus, terus tadi di index proses oke, okay. berarti karena yang mau ditampilin yang pertama adalah formnya ini maka aku nampilin index.html nya ya Misal, aku mau warna red sama bajunya warna green ya. Walaupun ini warnanya terkontrol jangan mata. Nah, ketika proses maka dia akan muncul kayak gini. Memang kalau misalnya ini aku mau puka, mau warna yellow, Inggris ya teman-teman jangan lupa. Blue. maka dia akan gini. Gitu? Jalan ya, si nomor satu ya. Oke di nomor dua. Oke nomor dua. Nomor dua konsepnya sama. Formnya ini sama ya. Kayak uh, ini pasti sama yang udah. Kemarin-kemarin jangan lupa ada. Ini apa namanya? Uh, ada pinggirnya ini. Coba ada yang tahu ini bikin dirinya pakai apa. Iya. set ya yeah selesat sama legend ya. Nah, ya, benar. Tadi si Martin ya. Si Martin mau fill benar. Jangan lupa juga kasih ini ya. sama legend ini berarti nanti pakainya. Aku tidak akan membahas soal form ini. Karena begitu sendiri aku akan bahas soal ini ya. Bereda ya kasus ini. Um, ini aku enggak diginiin aja deh nama namanya berarti ketika filter input ini, ketika proses ini diklik, maka akan menampilkan beberapa macam uh, inputan ini. Benar kan, ketika proses ini diklik, maka inputan-inputan ini tuh langsung akan dia dapatkan gitu loh, Kasusnya gitu intinya, maka uh, misalkan ini ya, ini, ini langsung tadi ya, kan ada NRP. Terus, tuh ada nama. Terus, aku bikin satu lagi, misalkan amat kuliah, mata kuliah ini. Bener kan? Selanjutnya, ini jangan lupa nanti nilai UTS KT ya terus di sini di bawah ini ada rumus nih kayak gini ada nilai akhir adanya 25% UTS 25% puluh UAS dan 50% puluh KT berarti rumusnya kayak gimana 25% dikali inputan UTS ini kan bener kan bener gak? bener nggak nah maka dari itu apa yang harus aku lakuin coba Viable test, kali baru. 25%. Oke, okay, UTS kali 25%. Sebelum itu, berarti untuk menampung itu, aku harus bikin variabel dulu. oke, okay, full cool. variable baru. Uh, aku aja sebutnya UTS ya, uh, total UTS nih ya. Total UTS sama dengan, berarti di sini, aku harus bikin UTS. UTS, total UTS sama dengan aku ambil, mengambil nilainya yang variabel UTS dikali dengan 25 persen, bener gak? Ya kok. 25 berarti artinya apa? 0,25. Eh gak bisa okay. so, 0,25 boleh, tapi aku, itu ya 0,25 bisa atau enggak. Yang Tidak. yang paling 0,25 100. 0,25 100. Ya, 100. 100. Cuman tapi kalau nanti kalian mau coba, coba aja. Kok. Ini ya. Nah, di sini ada menampilkan nanti nilai totalnya. Selamat, Anda lulus dengan nilai sekian. Benar nggak? Berarti kan aku harus nge dulu nih. Nilai rata-rata itu berapa? Berarti kan ada UTS, ada OE, sama anda Macem-macemnya kan? Benar kan? Berarti nanti aku bikin variabel baru total. Sama dengan nilai UTS nilai putus, ditambah nanti dengan nilai macam-macam, let's nilai ini ya, ditambah nanti dengan nilai KAT, total ini, misalnya gini ya. Nah nanti di sini juga ada ini, A, diperoleh nanti nilai A itu kalau nilainya lebih dari 80, B itu lebih dari 68, C itu sekian, D itu sekian dan sisanya E. Dan ini akan ditampilkan di halaman ini, bener nggak? Cara bikin halaman ini berarti pakai HTML, bener nggak? Kita bikin HTML baru di bawahnya ini, pakai table juga jangan lupa ya. Ini nanti isinya sama semua, kayak RTD-nya juga sama, kalian pasti bisa lah, aku yakin. Nanti berarti di sini, di dalam sini ada if-else lagi. Bener nggak? Ketika. ketika nilai akhir lebih dari 55, maka hasilnya kayak gini. Kurang dari 55, maka hasilnya kayak gini. Berarti cuma ada dua kemungkinan Kita bisa pakai if. If nilai totalnya, if misal kita sebut aja total tadi ya, if total oh, lebih sama dengan enam puluh ini bisa sama teman-teman. Ya, kalau, kalau di nanti di punya kalian ini kayak seringnya. Ah itu rumusnya pagi sama dengan ini kok. Ini cuma doang. Nanti kalau kalian ketik nanti ya sih, harusnya munculnya tetap kayak gini. Ini ya. Ketika is nilai lebih dari 65 maka jangan lupa kurung awal, ngetik eho ini. Selamat Anda lulus. Jangan lupa ini bold ya dengan ini akhir Berarti kamu ngegetin total ini dan nilai mutu A. Nah, nilai mutu A ini nanti diambil dari mana? Diambil dari sini. A itu lebih dari 68, B itu lebih dari, A itu lebih dari 80, dan seterusnya. Berarti nanti di dalam if else, ada if as lagi. Ketika nilai total lebih dari 80, misal tadi, maka dia bakal ngeget foto ini. Ini ABC ini foto ya, fotonya tadi, udah dikasih di short sini. Ini, ini ya, foto ABC ini. Maka sesuai dengan kayak kemarin, kalian pakai apa untuk untuk menampilkannya, untuk mengambil gambar itu, kalau di HTML itu pakai image. Gitu kan? Maka jangan lupa di di dulu. Ini tidak oh, selengkap ini, ya. Mungkin dijajah juga, super. maka dia akan langsung menampilkan image ini nanti di sini. Koleksi kita. Lempar ya, cuy. Putus di saya ya, Sam. Wah, ah, ah. oh, ya, saya udah connect lagi. Hmm. Udah sih, gitu oke. Okay. Kalau putus kayak gitu, recordnya ini ya, ngulang lagi gitu. Kita nyambung lagi ya. Aduh, udah Baik. Berarti udah siap untuk dikerjakan ya, teman-teman. Silahkan. Kalau ada yang bertanya, bilang aja. Saya bingung, barusan kenapa pada diam aja, terus tiba-tiba muter di saya. Oke, okay. mudah-mudahan rekamannya nggak ini.